<SILENCIO> <SILENCIO> Wah, beneran nih Kak, Rara dipinjamin roketnya. Mana lo? Hmm? Jadi roketnya beneran hilang nih, Ra. Oh, oh. Sebaiknya kita berhusnuzon. Ya Allah, semoga aja roket dari Abah bisa kembali hmm? lagi. Aha. Okay <murles> <tuh> <tuh> bau. Hmm, <tuh> Uma, <tuh> um, roket kayak punya Kanusa, belinya di mana ya? Hmm, roket dibeli di mana ya, Ra? Hmm. <tuh> uh. Coba deh, nanti Uma tanya dulu ya sama Abah. Harganya berapa ya Uma? Mahal, huh? itu Abah belinya jauh, lagian roketnya limited edition. Gak bakal ada yang kayak gitu lagi. Nusa... Hmm... Uma, Kak Nusa pasti masih marah. Katakan Nusa, Sarah gak amanah. Memang artinya apa, Uma? <tuh> Amanah itu artinya jujur hmm? atau bisa dipercaya. Oh, uh, berarti Kak Nusa nggak percaya lagi sama Rara ya, Uma? <tuh> Enggak gitu dong sayang, mungkin saat itu Kak Nusa sedang kecewa, hmm. Rara kan? Sudah bicara jujur, hilangnya juga kan gak disengaja. Mm, iya. Nah, terus mm. Rara juga sudah berusaha bikin selebaran. Mm. Insya Allah, niat tulus Rara itu sudah dicatat sebagai suatu kebaikan. Mm. Menandakan Rara berani bertanggung jawab. Ya sayang. Maafin Rara <laughs> ya ma. Mm. <laughs> Agoya. Aimenin siapa pula yang tertinggal di sini? Hmm. Ayy roket siapa ini ya? Bah. Ini pasti roket yang dicari-cari Sirara. Oh, iya iya iya iya. Nusa, kamu masih marah ya? Hmm, marah sama siapa umah? Nusa masih sedih. Oh, maksud Uma sedih karena roket dari Aba hilang? Mm -mm. Nggak, Uma. Kan Uma ngingetin Nusa untuk berbaik sangka pada Allah. Lagian Uma juga pernah bilang kan, kalau ada sesuatu yang hilang, ikhlaskan aja, ya kan? Masya Allah, anak solehnya <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Uma. Alhamdulillah. Uma, Lusa pamit Jumatan dulu ya Iya Hati-hati uh -uh. ya sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei Lusa huh? Hei Bang Nusa, Sebentar oh. sebentar eh. Ada apa Pak Ucok? Ini uh, roket kau bukan? Oh, Alhamdulillah Akhirnya ketemu roket dari Abah. Makasih banyak ya Pak Ucok. Ya eh, syukurlah. Kalau memang ini punya <tuh> kau. Iya <tuh> ya, ya. Eh, Tapi jangan lupa kau ucapkan terima kasih sama kau itu. Huh? Sirara. <tuh> Dia yang kutengok sibuk kesana, sibuk kemari. Aiy tempel di sana, tempel di sini. <tuh> jangan lupa tuh kau ucapkan terima kasih. Iya Pak Ucok. Makasih ya Pak Ucok. Takfirullah, maafin Nusa ya Ra. Ternyata kamu benar-benar nggak sengaja jatuhin roketnya. Dan berkat selebaran kamu, roket Nusa kembali lagi. Makasih ya Ra. Iya. Hah? Sama-sama. Lain kali jangan diulang ya. Mm -mm. Eh, eh, ngelindur eh, Rara